assalamualaikum selamat datang di channel di kali ini aku mau bikin tempe kriuk yang benar-benar enak banget ini tempenya crispy ini cocok untuk ide jualan maupun juga untuk cemilan kita pas mendung-mendung kayak gini ini pas banget langsung aja kita siapin bahannya ini aku siapin tempe seperti ini ya aku potong menjadi beberapa bagian supaya nanti hasilnya tipis-tipis dan benar-benar bisa crispy ini lakukan semuanya sampai selesai ya nah ini setelah selesai aku iris-iris tempenya seperti ini aku mau siapin juga untuk tepungnya ini aku siapin dulu wadahnya ini aku siapin tepung terigu 5 sendok makan juga aku mau tambahkan tepung tapioca 1 sendok makan baking powder, lada bubuk garam dan kaldu bubuk untuk ukurannya nanti aku semakin di deskripsi Ini untuk airnya aku kasih 300 ml air Aku tuangkan semuanya Dan aku aduk-aduk hingga tercampur rata ya Nah kalau udah tercampur rata Ini aku siapin dulu minyaknya Usahakan minyaknya benar-benar panas dan apinya besar ya Supaya nanti hasilnya benar-benar crispy banget Nah untuk konsistensi adonannya seperti ini ya Jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental Untuk ukuran airnya udah pas banget di resep ini Jadi kalian bisa praktekin sendiri ya Nah ini aku siapin dulu tempenya yang udah aku iris-iris tadi, nah ini aku tambahkan dulu tepung adonannya seperti ini ya, ke tempenya. jadi nanti kita goreng bareng adonan yang telah kita tuangin seperti ini, nah ini minyaknya udah panas banget, ini mau aku masukkan, lakukan semuanya sampai selesai, nah Sambil kita nungguin tempenya ini benar-benar crispy Buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu ya Agar channel aku ini makin berkembang dan kalau tempenya udah agak kering seperti ini Kita tuangkan adonan basahnya dari atas seperti ini ya Sedikit-sedikit aja Supaya nanti hasilnya benar-benar bagus dan crispy Nah ini aku lakukan lagi berulang kali Sampai ini benar-benar kita dapatkan crispyan yang kita inginkan Kita tuangkannya dari atas seperti ini Dan setelah kita tuangkan adonan basahnya seperti ini Ini nanti langsung kita aduk-aduk aja Supaya crispy bisa nempel pada tempenya Nah lakukan semuanya sampai selesai saya seperti ini, kita aduk-aduk dulu hingga benar-benar krispiannya -benar ini menempel pada tempe yang udah kering tadi. Sambil kita aduk-aduk tempenya seperti ini, kita tungguin sampai krispiannya menempel pada tempenya, buat kalian yang suka dengan video aku ini, kalian juga bisa like, share dan komen di bawah kalian bisa request minta aku bikinin resep apa nah lakukan semuanya ini sampai selesai ya, dan ini tempenya udah agak kecoklatan, udah kering kalau udah golden brown seperti ini ini tempenya udah siap untuk kita angkat, ini hasilnya benar-benar kriuk banget dan crispy ini cocok banget untuk cemilan pas hujan-hujan kayak gini, ini udah kecok coklatan udah golden brown ini mau aku angkat dulu dan mau aku tiriskan aku tiriskan dulu tempenya seperti ini nah kalau udah kita tiriskan seperti ini kita bisa lakukan proses yang selanjutnya sampai benar-benar tempenya habis nah ini untuk tempe yang ku goreng kedua kalinya tadi ini udah aku siram-siram beberapa kali dan ini masih aku siram-siram dengan sisa tepungnya ya karena sayang banget kalau dibuang ini tempenya udah kecoklatan dan golden brown seperti ini, ini aku angkat dulu dan aku tiriskan seperti ini ya ini dia tempe crispy udah siap untuk disajikan Ini benar-benar enak banget Untuk tipsnya, kalau kalian bikin tempe crispy seperti ini Usahakan minyaknya benar-benar panas banget Dan pakai api yang besar Supaya nanti hasilnya bagus dan tidak meresap minyak ini beneran udah gurih dan enak. Ini udah siap untuk disajikan. Ini enak banget kalau dimakan pakai saus seperti ini maupun pakai cabe lalap seperti ini. Bener-bener ini crispy. Ini bisa untuk ide jualan maupun ini juga bisa untuk cemilan kita sendiri ya. Seperti ini. Ini benar-benar bagus hasilnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum, sampai jumpa di video aku selanjutnya.